Error ya, cuman errornya kita langsung saja ya. Kita hidupkan dulu, nanti ketahuan errornya. Oke, langsung saja. Namun sebelum saya lanjutkan ya, mohon maafkan dari di samping jalan besar dari suara-suara nyaring atau sepeda motor atau mobil itu sangat sekali. Jadi harap dimaklumi. Dah, hidupkan ya. Kita hidupkan, perhatikan errornya dan suaranya ya. nah seperti itu ya bunyinya nyaring ya atau keras berisik ketika dihidupkan langsung bunyi set nyet set nah, kurang lebih seperti ya set nyet kita ulangi lagi ya matikan kita hidupi lagi nah suara nyaring set langsung error ya nah ini biasanya perangkat kerasnya ya bukan software tapi perangkat kerasnya apakah mekaniknya atau apanya nanti kita cek kita bongkar dulu ya nanti baru kita tahu apanya yang bermasalah ya oke langsung saja ya kita matikan dulu baru kita bongkar nah yang cara bongkarnya adalah ya. di sini ada baut iya ada baut satu dua nah ini masih segel ya segel dari Epson ya segel masih Epson ya belum pernah dibuka nah perhatikan dalamnya tidak ada yang bermasalah sepertinya ya cuman nyatanya seperti itu ada bunyi keras tidak ada yang putus ya Nah langsung saja kita bongkar ya buka ini bautnya dua ini Oke, Ini sudah saya buka bautnya ya saya buka bautnya Oke sekarang kita angkat ya kita angkat ini Oh ya ini kita lepas dulu ya lupa tadi lepas cover powernya sekarang kita buka ini, nah untuk buka ini adalah kita buka ini dulu ya kita angkat ya, angkat kemudian ini kita dorong ke sana ya nah. nah, seperti itu baru kita ini kita geser ke kiri ya untuk membukanya, seperti ini nah, seperti itu cara membuka scanernya oke okay, baru kita cek-cek nah, kita cek-cek apa yang bermasalah nanti kita cek bagian di sini ya kita cek bagian sini apakah ada yang bermasalah atau tidak ya nah, jadi untuk cek ini kita bongkar di sini kita buka bautnya di sini buka ini dulu baru bisa ngelepas ini rekan mekaniknya ada bermasalah atau tidak oke okay, teman-teman uh, tadinya mau bongkar ini ya mau buka apa namanya ini Oh, mau ngecek bagian sini apa rolnya patah atau bagaimana ya Cuman setelah saya perhatikan belum sempat saya buka ya belum saya sempat buka ini coba perhatikan ini ya perhatikan ini ya kerit ini ya keritnya ini ya, perhatikan tuh perhatikan keritnya longgar ya perhatikan keretnya longgar sekali nah, longgar ini yang menyebabkan bunyi yang keras tadi ya longgar ini nah, nah seharusnya ini kan kencang ya Masuk seperti ini. Nah, bisa ditarik-tarik seperti ini. Seharusnya karet itu kencang. Ini. Ini yang mencurigakan ya, mencurigakan. Ini yang mencurigakan penyebab dari punya set itu tadi ya. Nah, cara mengatasi ya. Cara mengatasi ini kendor ini. Nih, perhatikan di sini. Nih, ya ya. Ini di sini ada baut ya. Di sini ada baut. Nah ini kita longgari ya. Ada baut di sini. Kita longgari. Ya. Kita longgari. Ya, nih ya, di sini ya. Keliatan ya? Iya. Kita longgari bautnya, nih obeng plus. Kita longgari, nah, perhatikan di sini ya, apa yang terjadi setelah kita longgari bautnya ini ya. Nah, sudah diperhatikan, nih, bisa longgari. Perhatikan, sudah kencang kembali ya. Ya, benar tidak? Ini sudah kencang kembali tadi. Ini bisa ditarik ya. Ini, ini sudah kencang. Ya. Ya. Sudah kencang. Bawah kencang. Kalau tadi kan longgar ya. Nah. Ini solusinya. Karet ini. Untuk mengencangkan karet ini ya. Tadi kan longgar. Nah. Setelah kencang kembali, kita baut lagi ya. Kita kencangi lagi. Baut yang ada di sini. Ya. Kita kencangi lagi. sekencang kencangnya supaya tidak longgar lagi ya, oh, ya. oke, okay, sudah kita kencang ya nah, sekarang kita rakit lagi ya kita rakit lagi hmm. <coughs> oke, okay, kita rakit lagi hmm. oke, okay, perhatikan hmm. ini masukkan sini dulu ya bagian sini ini ya Lobang yang ini lobang ini ya bah. masukkan gak kelihatan ya Tidak. nah lubang yang ini lobang ini masukkan di yang ini ya nah. nah setelah masuk ya ini sudah masuk ya sudah masuk nah, nah baru kita pasang fleksibel yang bagian bawah dulu ya, bagian bawah dulu ini yang dua, ini jangan sampai terlipat ya, ini jangan sampai terlipat kalau ada salah satu yang terlipat maka akan error ya nah kita pasang, cara memasang fleksibel yang dua ini ini kita tarik ya sedikit ya angkat sedikit, angkat baru tarik, nah terbuka sedikit ya nah baru kita pasang untuk mempermudah kita masang ya jangan sampai miring rasanya ya, harus benar-benar pas nah sebelah sini dulu dipasang baru sebelahnya ini harus teliti ya harus pelan-pelan, kalau sudah lurus baru didorong nah, perhatikan pasangannya ya, hmm, sudah bagus ya Nah, baru terakhir kita pasang yang sini ya Seperti itu. baru kita tutup ini nah, sudah rapat ya setelah itu baru kita tutup ya, kita tutup ini kita geser-geser nah, ini sudah menutup ya perhatikan ini masih belum bisa tertutup nah, ini kita geser kiri-kanan ya nah, seperti ini nah, rapat sudah ya nah, setelah itu kita tutup ininya, kita pasang ya, pasang kabel powernya. Sekarang kita hidupkan, bagaimana hasilnya? Semoga terselesaikan ya, kasusnya. Ap apakah bunyi? Oke, okay. sudah tidak bunyi lagi ya cuman ini menyala, ini menyalanya saya belum cek kan ya, apa sebabnya menyala tapi yang jelas ketika hidupkan hidupkan power ini, tidak ada suara lagi ya, nah itu poin nomor satu ya setelah kita hidupkan, sudah tidak ada suara yang set gitu ya nah ini sudah normal, kita tes copy ya Apakah bisa untuk kopi ini yang menyala seperti ini? Kita tes untuk kopi. Oh, uh, ternyata anunya tidak ada nih ya, penyangganya. Oke. Okay. Kita kasih banyak kertas saja. Bentar ya. Jadi apa ganjernya nih? nah kita kikankan saja nah, seperti itu kita tes nah sudah ada kertas anunya ya kertas untuk kopi tetap nah, saja kita tes kopi hitam tidak nah, error ya cek lagi kopi hitam Oke, okay. udah nggak error ya? Nih, udah bisa nge-print Cuman hasilnya tidak ada ya. Hasilnya tidak ada, padahal tidak ada ya, kertasnya ini toko kopi. Cuman kok hasilnya tidak ada. Nah ini tinggal mau perbaiki hasilnya ya, hasil daripada printer ini. Coba kita tes warna ya, apakah keluar tidak? tes kopi warna ya, kalau mau kopi warna agak lama ya keluarnya soalnya warna nah ini keluar sudah hmm, berarti hitamnya sama kali tidak keluar tapi warnanya keluar ya. Oke, kita cancel saja. Supaya tuh bercepat. Nah, ini hasilnya. Perhatikan. Wah, warnanya Ini kopi warna ya. Jadi dia kalau warna hitam menjadi kebiru-biruan gitu ya. Nah, cuman warnanya keluar ya. Jadi yang menyebabkan error tadi, kerit ya, keritnya, error, eh, keritnya, keritnya, longgar, jadi kita kenceng nah, sekarang sudah tidak error lagi, semoga bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman ya, punya kasus seperti ini, ya, jadi bisa menyerpis, seperti saya ini, semoga bermanfaat, wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,